Kisah ini sudah dimulai sejak semester pertama Sejak aku memutuskan untuk tidak terburu-buru dengan perihal perasaan Halo, aku Zah Anak yang tengil sokul cool padahal gesrek Anak yang random Yang suka bertanya Pertanyaan yang kalau kamu dengar pertanyaannya pun kamu tidak akan tahu jawabannya karena karena ia selalu membuat pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya jawabannya tidak ada entah entah tidak ada atau memang za selalu punya jawabannya tersendiri dari imajinasi dari setiap ideologinya za Si manusia yang tidak paham dengan perasaannya sejak satu menit tertawa lepas itu seketika menjadi pendiam, entah karena apa penyebabnya. ZA memang selalu seperti itu. Ia juga suka keramaian ketika ia berada dalam kesunyian, maupun sebaliknya. Ia suka sekali berkelana. Kemana rahasia? Ia selalu begitu. Lihat saja nanti story Instagramku. Nanti kamu juga tahu. Jawabnya. Sama seperti waktu itu. Dimana waktu itu, ia ditanya akan melanjutkan kemana setelah lulus dari SMA-nya. Mau melanjutkan ke perguruan mana kamu, Zah? Keluar negeri. Ia selalu menjawab dengan jawaban yang sama. Rahasia. Zah, Zah. Terlalu banyak rahasia, kamu! Hahaha! <laughs> ZA memang begitu. Ia ya, tidak mudah untuk bercerita, walau sama teman dekatnya. Terlalu banyak rahasia yang ia pendam sendirian. Orang yang terlihat mudah berbaur dengan orang lain itu ternyata punya segudang rahasia. Jangan! Jangan dipaksa ia untuk bercerita Karena karena ketika dipaksa Ia selalu punya caranya tersendiri untuk mengalihkan pembicaraannya Ketika dipaksa Ia akan cerita separuh dari potongan ceritanya Agar pendengarnya berujung penasaran Ia memang suka membuat orang lain penasaran tidak hanya dari setiap kali ia bercerita tapi tapi dari kehidupannya pun demikian. Za, manusia setengah malaikat sekaligus setengah roh jahat itu seperti memiliki kepribadian ganda. Di balik sifat kasarnya, di balik penampilan yang anak tongkrongan banget itu, ternyata ia pun paham agama. Ia pun tahu caranya bersikap dengan orang yang lebih tua. Ia yang tidak suka memikirkan dirinya pribadi itu selalu merangkul teman-temannya untuk meraih pundi-pundi kesuksesan. Ia yang selalu sayang dengan orang yang ia sayangi itu ternyata mudah sekali khawatir ketika sayangnya tidak berada di sisinya. Zia memang begitu dan akan selalu seperti itu. Jangan khawatir dengannya, karena ia akan selalu dikawal dengan prinsipnya sekaligus dengan ideologi yang ia punya. Dan ini ceritanya, ceritaku yang tumbuh di sanubari jiwanya.